Ternyata es krim jagung, lihat Unik sekali teman-teman ya Halo, Assalamualaikum teman-teman Masih puasa nggak nih? Kakak pengen buka puasa sama yang manis-manis Kakak sudah punya permen yuki dan es krim Kakak mau ngajak kalian buat unboxing yuk Kita buka yang mana dulu ya teman-teman ya Pilih-pilih, pilih-pilih yang ini dulu deh. Yupi, gummy pizza. Wah, enak ya, buka puasa dengan Yupi. <ti> Oke, lihat teman-teman, ini ya. wow oh, bentuknya benar-benar seperti pizza. Pizza yang mini. Oke, kita buka ya, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim kuat hijau lihat teman-teman bentuknya pizza banget tapi ini kenyal-kenyal ya teman-teman wah manis cocok nih buat kakak buka puasa gimana teman-teman suka enggak kalian penasaran enggak lihat yang lainnya oke yang ini kita simpan dulu ya teman-teman ya Yuk kita buka yang mana lagi nih, teman-teman? Ya, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, cep cep cep ya cep. Ah kita, kita buka yang yuk, yuk, yuk, yuk, teman ya yuk, yuk, yuk, teman yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, teman teman <laughs> Es krim, wash, pedal pop Edisi banana boot Wow, dengan jelly kenyal Bisa dikupas seperti pisang Kita buktikan yuk Bismillahirrahmanirrahim Wow, wow, wow, ternyata sudah mencair ya teman-teman Wow, tapi ini deh kira-kira ya teman-teman ya Wow, seger ya Oke, kita simpan ya teman-teman Wow, ternyata kalau es krim nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya Iya, cepat mencair Gimana kalau kita lihat yang Frozen ya Rasa cotton candy Ini kira ya, teman-teman, lihat wow enak ya teman-teman ya warnanya biru oke simpan hmm. buka puasa dengan yang segar-segar ya teman-teman ya ini es krim jagung kita coba kita buka wow lihat teman-teman ini ternyata es krim jagung lihat Wow mantul ya teman-teman ya uhum. Oke kita simpan ya uhum. Mantul kita coba yang Yupi ya teman-teman ya Oh wow, kakak buka puasanya banyak banget sih menunya ya Kalian masih puasa nggak teman-teman Kita buka yang Yupi strawberry tea stroberinya senyum ke kalian, <laughs> oke. Okay. Lihat teman-teman, wah wow, manis ya, seperti yang nonton video ini, <laughs> oke. Okay. Oh, wow wow wow, lihat teman-teman, wah wow, jatuh teman-teman, oke. Okay. Lihat bentuknya, wah wow, sarangnya teman-teman. Oke okay, kita simpan ya teman-teman ya ini nih yupi nih ya yang kenyal ya gimana kalau coba kita lihat yang yupi ada. wow bentuknya unik sekali teman-teman ya, ya mie dan telur kita coba buka ya teman-teman ya wow, wow. lihat mm -hmm. <laughs> unik sekali teman-teman ya ini Sepertinya Permen Yupi Yang paling unik ya teman-teman ya kalian, Kalau kalian Paling suka Yupi Bentuk apa teman-teman Komen Oke kita simpan Kita lihat Yang ini ya teman-teman ya saat alternatif, ya, teman-teman. Wow, wow, wow, Lihat, imut ya, teman-teman. Ya, wow, ini ternyata bentuknya bintang. Ada lagunya, ya, teman-teman. Bintang kecil di langit yang biru. <tuh> Papa sudah punya banyak menu untuk buka puasa. Yang lainnya kita simpan untuk besok lagi aja ya teman-teman ya Oke jangan lupa aktifin tanda loncengnya Dan subscribe juga ya teman-teman Supaya kalian gak ketinggalan videonya Makasih sudah nonton Semoga kalian terhibur Dadah